Biar gak ganteng gini Dapetin pede ya Biar gak ganteng Aku dibilang kere Yang penting pede Jadi jurus andalan Saingan berat Buat dapetin kamu Biar kata juga ya artis korea Aku gak nyerah Sadar muka ku ori Bukan hasil dauran Sampai plastik jalanan kira ketan Ternyata beras Percuma tampan Kalau hasilan oblas Kukira padi Ternyata ubi Kukira laki Eh ternyata baji Hahaha aye